Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku menunjukkan ke kalian my morning daily rutinku. Aku baru aja bangun tidur nih, masih sedikit ngantuk, efek bergerak semalam. Kegiatanku setelah bangun tidur adalah sholat, dilanjut membersihkan rumah. Yuk ikutin terus. Setelah membersihkan rumah, aktivitas selanjutnya adalah melipat baju. Akhirnya, selesai juga aku membersihkan rumah dan merapikan semua bajuku. Rumah sudah bersih dan bajuku sudah rapi. Saatnya aku untuk menyegarkan tubuh dan mengembalikan energiku setelah beraktivitas pagi dengan rangkaian body care dari Scarlet Whitening. Varian yang aku pakai adalah body scrub Pomegranate, shower scrub Pomegranate, dan body lotion varian romansa. Scarlet body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Warnanya putih, teksturnya tidak terlalu kasar, meskipun scrub karena terdapat buliran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Scarlet sawskap mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang berguna untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Warnanya ungu, teksturnya agak kental, ada butiran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Scarlet Body Lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang berguna untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Warnanya putih Teksturnya creamy, lembut, mudah meresap dan tidak lengket Setelah aku pakai rangkaian body care dari scarlet Whitening ini kulitku menjadi lebih cerah. Ini tanganku sesudah memakai perawatan body care Scarlett. Dan yang ini belum lebih cerah yang sudah kan? Aku suka banget sama rangkaian body care dari Scarlett Whitening Karena benar-benar mencerahkan kulitku dan melembabkannya Tidak hanya itu, aku suka banget sama harumnya Segar dan wangi banget Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi Terima kasih sudah menonton